Hai hey teman-teman semua kalian tahu nggak sih kalau ada satu platform mining crypto yang bisa kita pakai untuk menghasilkan cuan atau passive income tanpa perlu tergantung dengan koneksi internet ataupun listrik dan yang asiknya lagi platform mining yang satu ini bisa kita pakai di perangkat apa aja bisa dari HP komputer ataupun laptop dan yang asiknya lagi, untuk mengoperasikannya kita cuma tinggal login aja setiap lima hari sekali untuk sekedar ngeklik charging electricity-nya Abis itu kita bisa tinggalin atau bahkan matikan perangkatnya lagi Dan sekalipun si perangkatnya ini dimatikan atau koneksi internetnya terputus, dia tetap bekerja menghasilkan cuan buat kita Asik banget kan? Ini tentunya cocok banget buat kalian kaum rebahan yang pengen dapetin cuan dari internet dengan cara yang terbilang cukup gampang Nah, buat kalian yang mau tahu apa nama platformnya dan gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua. Jumpa lagi bersama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Seperti biasa di video ini gua masih membahas seputar cara menghasilkan uang dari internet yang tentunya bisa diikuti sama siapapun yang ingin menambah penghasilan tambahan melalui internet dengan cara yang terbilang cukup sederhana ya. Tutorial cara menghasilkan uang kali ini cocok banget buat kalian yang pengen dapetin cuan dari internet dengan cara yang terbilang cukup gampang banget ya karena di sini kalian nggak memerlukan skill sama sekali dan nggak perlu mengeluarkan modal uang sama sekali, alias 100% gratis ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana caranya, jadi di sini gua bakalan ngasih tahu ke kalian salah satu platform mining atau tambang Bitcoin berbasis game yang bisa kita lakukan secara gratis. Bahkan tanpa memerlukan alat-alat mining yang mahal sama sekali, juga nggak perlu memerlukan listrik yang wah dan nggak perlu akses internet yang besar juga gitu bahkan bisa dilakukan secara offline atau tanpa jaringan internet sama sekali dan yang asiknya lagi untuk bisa mengaksesnya kita bisa bebas pakai perangkat apa aja bisa pakai komputer laptop atau bahkan pakai HP Android jadul milik kita pun bisa ya teman-teman nah nama platform ini sendiri adalah Roller rollercoin ya teman-teman buat kalian yang mau tahu gimana cara mulainya Pertama-tama di sini kalian bisa langsung daftar dulu atau bisa langsung buat akun barunya dulu dengan cara klik link yang ada di bawah ini ya Yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini Nah kalau kalian udah klik link pendaftarannya nanti kalian bakalan dibawa ke tampilan seperti ini ya Ke rollercoin.com Nah kalau udah muncul tampilan kayak gini di sini kalian langsung klik aja garis 3 yang di pojok kanan ini Kemudian di sini kalian tinggal klik sign up Nah, habis itu buat kalian yang pengen coba mining dan dapetin uang di sini, kalian langsung aja daftar di sini dengan cara klik atau masukin alamat email kalian di sini. Kemudian, habis itu di sini kalian buat password kalian. Kemudian, habis itu di sini kalian tinggal klik checklist yang ini, checklist yang ini sama yang ini juga. Kemudian, habis itu di sini kalian tinggal klik to verify. Kemudian, habis itu tinggal klik sign up. Oh ya, untuk cara daftar akunnya ini mulai dari nol sampai akun kalian aktif dan bisa dipakai untuk mining dan menghasilkan uang. Udah pernah gua bahas di part satunya yang membahas tentang gimana sih caranya daftar roller coin di video gue yang ada di sini. Ya, kalian bisa klik aja linknya yang ada di sini. Disitu gue udah kasih tahu tutorial lengkapnya, gimana cara daftarnya mulai dari awal sampai akhir nah kalau misalkan kalian udah nonton videonya yang di situ dan kemudian udah daftar akunnya dan kemudian akun kalian udah jadi maka nanti kalian akan dibawa ke tampilan yang kayak gini ya teman-teman. nah buat kalian yang bertanya-tanya gimana cara dapetin uangnya dari sini, jadi di sini kita itu bertugas sebagai penambang kripto ya di sini kita bisa menambang jenis-jenis koin -jenis seperti bitcoin seperti dogecoin, di sini ada banyak ya, ada ethereum, ada binance dan lain-lain. nah untuk cara miningnya ini gimana? nah jadi di sini untuk cara miningnya kita memerlukan yang namanya alat miners ya teman-teman alat miners itu kayak yang ini nih seperti yang kalian lihat di sini ada yang warna merah ada yang warna oranye ada yang kuning ada yang hijau ungu nih yang kayak gini ini adalah alat minernya Nah buat dapetin alat miners ini gimana Nah jadi buat dapetin alat miners ini kalian harus beli dulu di store ya di sini klik yang store ini Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik miners, kolom miners. Kemudian di sini kalian bisa pilih alat mining mana yang mau kalian miliki untuk kalian pakai menambang nantinya buat dapetin cuan dari si web ini. Nah, untuk belinya sendiri di sini kita belinya nggak pakai uang ya, teman-teman, jangan salah sangka dulu. Jadi di sini kita beli alat miningnya ini pakai token yang namanya itu adalah token RLT ya, teman-teman ini nih. Jadi harganya nih kalian bisa lihat ya di sini setiap mesin mining yang ada di sini itu dihargai misalkan yang paling mahal ini ada 99 RLT. Nah, yang paling murah juga di sini ada, ada yang seharga 2,60 RLT. Nah, satu RLT ini setara dengan 1 dolar ya. Ya, kalau di game ini. Nah, cuma kan di sini permasalahannya adalah buat kalian yang punya akun baru atau yang baru pertama kali join di platform ini di roller coin ini pastinya nggak memiliki token yang namanya RLT ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kalian balik dulu ke halaman utama kalian ke home. di sini kalian perlu ngumpulin token RLT dulu supaya nantinya kalian bisa beli alat mining ini supaya kalian bisa mining secara otomatis. nah pertanyaannya bang kalau misalkan nggak ada mesin miningnya bisa nggak kita mining? jawabannya tetap bisa aja mining cara miningnya kalian harus ngumpulin power yang ada di sini dengan cara bermain game. jadi setiap hari kalian harus bermain game supaya total powernya ini tetap jalan ya. jadi di sini kita tuh menambang koin itu menggunakan power ya. makin tinggi power kita ditampilkan di sini maka makin besar kemungkinan koin yang bisa kita dapatkan nah ini total power gua di sini 142.471 TH ya dari sebanyak mesin mining ini jadi mesin mining ini tuh digabung semuanya total powernya segini nah dan total power inilah yang nantinya berfungsi untuk menggerakkan mesin mining yang ada di bawah ini ya Nah di sini kalian bisa lihat ini ada garis warna pink entah warna pink entah warna ungu jadi makin tinggi power kita yang ada di sini ini garisnya ini makin kencang jalannya setiap garis ini kencang maka si block mining kita ini bakalan bertambah ini ya di sini kelihatan ya di sini gua dapat 0,039 setiap kali ini full jadi setiap kali ini full ini gua nambah lagi Bitcoin gua di sini gitu. nah pertanyaannya di sini buat kalian yang nggak punya mesin mining yang kayak gua di sini kalian kan harus beli dulu tuh nah buat belinya kan otomatis kalian harus ngumpulin dulu yang namanya token RLT nah buat ngumpulin token RLT ini gimana sih caranya Nah, tenang. Untuk ngumpulinnya di sini kalian nggak perlu pakai uang sama sekali ya, alias gratis. Nah, untuk ngumpulin token RLT di sini, kalian tinggal main game aja. Nah, tapi sebelum kita main game untuk ngumpulin token RLT-nya, jangan lupa di sini kalian masuk ke menu yang My power sini Ini ya, My Power di sini kalian klik yang ini. Kemudian di sini ada tulisan Split Power. Nah, Split powernya ini kalian klik. Kemudian ini kan kalau gua settingannya di sini adalah si Bitcoin 100%. Nah buat kalian yang pengguna baru atau player gratisan yang baru join di sini, ini si Bitcoinnya di nolin aja. Termasuk koin-koin lainnya kalau masih ada angkanya di nolin dulu. Kemudian di si Roller tokennya kalian kasih angka 100. Nah kalau udah habis itu di sini kalian klik save nah kenapa sih bang harus dikasih di roller tokennya angkanya 100 kenapa di bitcoinnya dikosongin yang lainnya juga dikosongin karena buat kalian yang player gratisan atau yang baru pertama kali join di sini, itu tujuan pertama kalian atau target utama kalian pertama kali adalah mengumpulkan token yang namanya RLT dulu jangan langsung ngumpulin bitcoin dulu karena kalau kalian ngandelin power dari hasil main game untuk ngumpulin bitcoin itu nggak akan nyampe-nyampe kecuali kalau kalian mempunyai mesinnya nah tujuannya kalian ngumpulin token RLT dulu adalah supaya kalian bisa beli mesinnya nantinya supaya ketika kalian udah beli mesinnya dan mesin mining kalian udah banyak barulah si token RLT ini kalian nolin dan jumlah powernya kalian tinggal ganti ke koin-koin lain yang pengen kalian tambang entah itu Bitcoin, entah itu Ethereum, entah itu Doge itu poligon atau bebas kemanapun itu Yang penting si koin tersebut adalah koin kripto yang bisa kita withdraw ke elektronik wallet kita Untuk kemudian kita konversi ke rupiah ya teman-teman Oh iya nggak lupa gue sampein untuk merubah ini Itu biasanya kita baru bisa ngerubah setiap 12 jam sekali ya teman-teman Jadi misalkan kalau teman-teman udah ngerubah ini sekarang Terus nanti mau split power lagi Powernya mau kalian rubah ini Rubah tujuannya kemana Itu kalian baru bisa rubah nanti setelah 12 jam kemudian Gitu, jadi harus tunggu 12 jam sekali untuk setting ini ya Nah kemudian kalau kalian udah ubah si roller token ini menjadi 100 Yang lain jadi 0 Kemudian abis itu udah klik save Nah setelah itu barulah di sini kalian klik yang bagian games ini Nah setelah klik games di sini, Kalian tinggal pilih mau main game yang mana Nah gue saranin ya di sini untuk game yang memiliki reward power yang cukup gede Itu adalah game Flappy Rocket yang ini dan juga token blaster ya teman-teman yang dua ini nih cara yang dua ini yang lainnya juga sama sih dapat reward power cuma nggak segede yang dua ini sih Nah untuk cara mainnya sebenarnya gampang banget ya di sini kalian tinggal klik start aja misalkan gue contohin di yang Flappy Rocket ini ya klik start Nah abis itu nanti bakalan muncul tampilan kayak gini di sini gua klik start aja kemudian dia bakalan siap-siap main nah ini dia jadi gamenya itu kayak gini ya mirip kayak game Flappy Bird yang ada di Android yang sempat viral beberapa tahun ke kebelakang jadi misinya kita cuma tinggal mencet-mencet ini, loncat-loncatin ini dan dan jangan sampai nabrak si tiang yang ada di depan kita. Nah di sini abis kita menang, kita dapat gain power. Untuk cara ngeklaim powernya, kita tinggal klik aja gain power yang ada di sini. Nah kemudian si powernya atau supply tenaga listriknya dari si game ini langsung segera ditransfer ke akun kita. Kemudian di sini kita balik ke go home dulu. Dan ini powernya bertambah 4% ya dari hasil main game tadi. Dan di sini kita bisa lihat yang garis warna ungu ini langsung full tadi. Dan kemudian di sini gua langsung dapat block was mine tuh, langsung nambah saldo Bitcoin gua di sini ya Nah jadi gitu ya teman-teman jadi si fungsinya power ini adalah untuk menggerakkan yang ini ya penambangan yang ada di sini nah, untuk si powernya ini sendiri ketika setiap kali kita bermain game itu bertahan selama satu hari aja ya teman-teman untuk kalian yang nggak punya mesin mining berbeda dengan yang mesin mining sini kalau untuk mesin mining itu powernya bertahan selama lima hari kalian bisa lihat ya di ada di sini ini barnya electricity nah ini bertahan selama lima hari jadi satu bar ini mewakili satu hari lima. Setiap lima hari, apakah listriknya akan habis? Jawabannya iya. Nah, untuk cara ngisinya gimana? Nah, untuk cara ngisinya atau untuk cara ngechargingnya charging mesin mining ini gampang banget. Kita tinggal login aja setiap lima hari sekali atau setiap empat hari sekali. Kemudian, di sini kita klik charge recharge yang ini, maka dia nanti langsung otomatis mengisi full semua tenaga, electricity yang kita miliki, dan mesin mining kita kembali bekerja seperti sedia kala. Dan mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, "Bang, untuk nge nya ini bayar nggak?" Sama sekali nggak bayar. Ya, teman-teman, jadi gratis gitu. Kita nggak perlu melakukan apapun, nggak perlu mengerjakan tugas, nggak perlu. Bayar nggak perlu ngirim token untuk ngecas ini. Jadi di sini kita cuma tinggal login aja tiap 5 hari sekali. Cuma untuk ngeklik ini nggak nyampe satu detik, maka dia langsung full lagi dan muter lagi seperti biasa. Dan setelah dia muter, kalian bisa tinggal logout out lagi, gamenya matiin lagi perangkat kalian, matiin lagi internetnya dan dia tetap jalan ya teman-teman. Asiknya tuh gitu. Nah tapi ini berlaku hanya untuk buat kalian yang mempunyai mesin mining. Nah buat teman-teman yang nggak punya mesin mining, kalian kan untuk dapetin powernya yang ada di sini itu kalian harus lewat main game dulu. Seperti yang tadi gue jelasin, yang gamenya ada di sini, ada Flappy Rocket, ada Token Blaster, dan lain-lain. Kemudian, untuk kalian yang main game itu, kan tujuan kalian adalah untuk dapetin RLT ya. Nah, setiap dari progres RLT yang kalian tambang itu bisa kalian lihat di sini ya, dengan cara klik di sini. Dan di sini adalah progres RLT kalian berapa yang udah kalian dapat. Dan setiap RLT yang ditampilkan di sini akan dipindahin ke dompet kalian yang ada di atas sini ya, setiap satu hari sekali. Jadi, kayak misalkan ini kan, gue progressnya Bitcoinnya lagi jalan nih. Ini 0,00039. Ini tuh nanti bakal langsung otomatis dipindahin ke sini apabila sudah waktunya gitu. Nah, kenapa gua RLT-nya nggak nambah, ETH nggak nambah, yang lain-lain nggak -lain nambah yang nambahnya di sini kelihatan kok cuma Bitcoin doang yang lain nggak nama karena split power gua seperti yang kalian lihat tadi ya yang ada di sini ini gua 100% untuk Bitcoin ya teman-teman karena di sini gua udah punya mesin miningnya jadi tujuan gua di sini bukan lagi untuk ngejar token roller token tapi untuk ngejar cuannya Nah jadi di sini progres awal kalian untuk player baru yang baru pertama kali join di sini adalah untuk ngumpulin roller token dulu minimal ngumpulin 3 rlt aja Kenapa 3 RLT nggak lebih? Karena dengan 3 RLT kalian udah bisa dapetin satu mesin atau alat mining yang paling murah yang ada di sini ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian udah main game tiap hari, kemudian RLT kalian udah tercukupi ya. Di sini udah kelihatan ya, udah muncul banyak. Di sini kalian tinggal langsung beli aja si mesin mining kalian yang mau kalian pakai. Nah, caranya di sini kalian tinggal masuk ke kolom store yang di sini, ini klik Kemudian di sini kalian klik yang kolom miners. Kemudian di sini kalian cari mesin atau alat mining yang paling sesuai dengan budget kalian. Nah, ini ya. Ada yang paling murah juga 2,6 RLT ternyata. Misalkan di sini kalian udah mempunyai RLT yang cukup untuk membeli mesin miner. Oke, di sini kalian langsung beli aja. Di sini gua contohin untuk beli mesin miner yang paling murah aja deh. Yang 1160 GH per second harganya cuma 2,60 RLT. Ini gua klik buy. Kemudian di sini gua klik yes. Nah kemudian setelah itu muncul tulisan kayak gini successful purchase ya Artinya kita udah selesai atau sukses membeli alat mining ini Nah kemudian setelah kita beli itu kita lihat kemana sih larinya si alat mining kita yang udah kita beli tadi Nah dia larinya di sini nih kita klik home Kemudian habis ke home kita lihat di sini ada item panel, nah dia ada di sini nih item panel. Nah ini kan belum terpasang nih alat miningnya, jadi belum jalan nih. Kita harus taruh di sini dulu di ruangan kita dulu supaya dia bisa berjalan dengan lancar. Caranya di sini kita tinggal geser aja si alat miningnya ini ke sini ke raknya. Nah cuma permasalahannya di sini gua nggak bisa naruh karena nggak ada raknya ya teman-teman. Raknya udah full semua terisi nih. gua punya dua rak ya. Jadi nggak ada wadahnya buat naro nih si alat mining gua, nggak bisa ditaruh dimanapun ini tuh karena nggak ada raknya. Nah buat kalian yang baru pertama kali main itu kalian pasti kebingungan ya karena nggak bisa naro ini, nggak tahu dimana mana naroknya. Nah caranya kalian harus beli raknya dulu. Tapi tenang, beli di sini tuh gratis ya. Caranya di sini kalian tinggal masuk ke store lagi yang ini, kemudian di sini kalian klik yang kolom rak yang ini. Nah ini ada raknya dan di sini raknya tuh gratis nggak ada harganya 0 RLT. Kalau yang sebelahnya ini ada ada harganya 0,15 RLT karena yang ini lebih panjang dan lebih tinggi. Nah, di sini kalian tinggal klik aja yang ini ya buy back rack kemudian klik yes. Kemudian setelah kalian beli nanti stiraknya itu akan ditampilkan di sini. Kalian klik home lagi. Ada di sini nih di item panel. Nah, ini ada raknya nih di sini ya. Jadi untuk memasang alat mining ini kalian harus menyediakan raknya juga ya. Raknya juga gratis kok, tenang aja. Nah, kemudian abis itu di sini gua tinggal ambil aja raknya, gua geser, gua taruh di sini nih di sebelahnya. Oke, okay, udah terpasang. Kemudian habis itu barulah di sini gua bisa pasang si alat mining atau mesin minerus gua. Nah, di sini yang gua taruh di atas sini deh. Sip. Oke, okay. udah jadi ya. Dan sini kalian bisa lihat ya, My Power tadi power gua tuh 4% dan di sini udah bertambah sebesar 0,25%. Ya, teman-teman, dan kalau di total-total sekarang, power yang gua punya sebesar 4,25% ya, teman-teman, dengan total kecepatan 144,489 TH per second. Nah, dengan 144,000 TH per second ini, gua udah mendapatkan kurang lebih 60.000 sampai 100.000 hanya dalam waktu dua minggu. Nah, kemudian buat kalian yang bertanya-tanya, bang, untuk cara withdrawnya gimana? nah sih nah untuk cara withdrawnya gampang ya jadi setiap koin yang udah kalian kumpulin atau koin yang udah berhasil kalian mining itu bakalan ditampilkan di sini ya di wallet kalian yang ada di sini nah kemudian kalau udah mencukupi untuk di withdraw kalian tinggal langsung aja masuk ke wallet kalian yang ada di sini klik yang gambar dompet ini kemudian di sini kalian masuk ke Bitcoin kalau misalkan kalian nambangnya Bitcoin nah kemudian di sini kalau kalian mau withdraw hasilnya kalian tinggal klik withdraw aja di sini Kemudian di sini masukin alamat wallet address kalian yang ada di electronic wallet kalian. Bebas bisa pakai electronic wallet yang dari Indodax, pakai toko kripto, Trust Wallet, Binance dan lain-lain. Kalau gua pribadi gua pakai yang dari Indodax ya. Nah, untuk cara ngambilnya di sini kalian masuk ke akun Indodax kalian, lalu di sini kalian tinggal klik wallet. Nah, habis itu di sini kalian masuk ke kolom BTC yang ini. Kemudian habis itu ini close kemudian setelah itu di sini kalian tinggal klik aja copy yang ini kemudian setelah kalian klik copy alamat bitcoin kalian yang ini kemudian kalian tinggal pastein aja di sini alamat bitcoin yang udah kalian copy dari indodax tadi ya kemudian kalau udah di sini kalian tinggal klik checklist habis itu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah minimal yang mau kalian withdraw dari si bitcoin ini dan jangan lupa di sini untuk minimal pencairan bitcoin yang bisa kalian lakukan dari roller coin ini adalah sebesar 0,0001 ya teman-teman nah kemudian habis itu kalau di sini kalian udah masukin wallet address bitcoin kalian kemudian di sini kalian udah masukin jumlah atau nominal Bitcoin yang mau kalian cairin. Di sini kalian tinggal klik confirm aja. Nah, setelah kalian klik confirm di sini, nanti dia akan ngirim email link persetujuan untuk withdraw ke email kita yang terkoneksi dengan Rollercoin ini. Seperti ini ya contoh emailnya nih. Nah, kayak gini, hello miner, you have submit withdrawal request. Click the link below to confirm your request. Nah, kemudian di sini kalian tinggal klik aja link yang ini. Kemudian setelah kalian klik ini, dia akan otomatis memproses withdraw kalian. Nah, contohnya di sini nih, ada di history gua nah ini adalah hasil pendapatan yang udah gua dapat ya dari hasil withdraw gua kurang lebih satu jam yang lalu satu jam yang lalu gua udah sempet withdraw sebenarnya tadi gua udah sempet rekam videonya cuma karena keburu mati listrik jadi hasil rekamannya itu kepotong ya teman-teman karena belum sempet ke save tadi nah, jadi di sini gua udah terlanjur klik withdraw tadi tapi nggak sempet kerekam gitu jadi yang sisa di sini hanya historinya aja dan ini masih waiting ya teman-teman belum masuk nah di sini untuk prosesnya sendiri itu kurang lebih memakan waktu satu sampai tiga hari ya. Nah, di sini gua udah cek di Bitcoin gua yang Indodax 2 sampai 3 jam dari semenjak gua withdraw tadi dari Rollercoin belum ada masuk. Nah, gua coba tunggu aja 1 sampai 3 hari kemudian apakah beneran masuk apa enggak gitu. Dan gua penasaran juga sih hasil yang gua dapat itu berapa gitu dari 0,0001 itu nah jadi berhubung saldo yang di indodax ini juga belum masuk ya yang dari rollercoin ini jadi di sini kita pause dulu videonya ya nanti kita lanjut lagi apabila si saldonya ini emang beneran masuk ke indodax jadi sekali membuktikan apakah si platform ini membayar apa enggak Nah, oke, okay, setelah menunggu kurang lebih selama satu hari, sekarang kita cek apakah udah masuk belum ya yang hasil withdraw gua kemarin dari roller coin ini ke akun Indodax gua. Di sini gua balik lagi ke wallet gua, terus di sini gua coba cek di Bitcoin gua, terus gua coba cek di history pembayaran. Di sini sih history pembayarannya udah berubah ya, yang tadinya waiting sekarang statusnya udah berubah menjadi sent. Terus di sini dia menyertakan linknya juga dari blockchain Bitcoinnya. Gua cek. Oh iya benar dari blockchainnya sih udah sukses ya semuanya ya transaksi udah dikonfirmasi. Nah oke okay. di sini sih di blockchainnya juga statusnya udah terkonfirmasi. Kemudian di sini udah send udah bener ya. Nah kemudian sekarang gue mau ngecek di akun Indodax gue ya di wallet Bitcoin Indodax gue beneran udah masuk apa belum ya? Dan gue juga sebenarnya pengen tahu berapa sih sebenarnya nominal rupiah dari 0,001161 BTC ini. Oke okay, gue balik ke Indodax gue cek wallet Bitcoin gue close kemudian sip ini sih udah masuk ya tanggal 10 Januari jam 824 nah sekarang gua cek dia kemarin ini kirim tanggal berapa ini kemarin kirim tanggal berapa sih? oh tanggal 9 ya tanggal 9 kemarin ngirim terus kemudian di sininya di indodaxnya masuknya tanggal 10 berarti untuk jangka waktu transfer atau withdraw dari roller koin ini ke indodax ternyata nggak makan waktu lama ya nggak nyampe tiga hari dan ini udah berhasil lending 0,001161 BTC nah gue penasaran ini berapa sih nominalnya gue balik ke wallet gue lihat di BTC ini 0,001 sama dengan 67.457 rupiah. Agak sedikit kecil sih ya, karena berhubung sih harga Bitcoin sekarang itu emang lagi jatuh banget di kisaran 500 sampai 600 jutaan, turun 30 sampai 40 dari harga yang sebelumnya 900 juta. Gitu. Jadi di sini nilainya cuma 67 ribuan. Tapi menurut gue ini lumayan banget sih ya. 60 ribu gue dapet cuma hasil dari mining di sini doang, dan di sini gue nggak perlu analisa, nggak perlu mantengin komputernya nggak perlu mantengin HP di sini cuma dia tinggal mining aja kayak gini lima hari sekali gua login kemudian di sini gua tinggal ngecas doang gitu jadi kerjaan gua di sini cuma login 5 hari cash lo 5 hari, cash, habis itu biarin, dan kemudian gue dapet ribu setiap dua minggu sekali. Menurut gue, ini worth it banget sih ya, karena di sini kita nggak perlu usaha sama sekali, nggak perlu analisa, nggak perlu repot-repot ngeliatin layar. Yang perlu kita lakukan di sini, ketika RLT kita banyak ya, kita tambahin mesin mining kita supaya hasil yang kita dapat nantinya bisa semakin banyak ya, teman-teman. Tuh, jadi menurut gue ini worth it banget sih, dan bener-bener terbukti membayar ya, walaupun masih kecil gitu, karena emang kecepatan gue masih standar ya, di... 144 ribu. 540 TH per second. Mungkin gua bisa dapat lebih gede lagi apabila nanti suatu saat miningnya ini udah full ya dan kecepatannya mungkin udah di atas 500 ribuan. Nah kalau kecepatannya udah di atas 500 ribu TH per second, mungkin gua bisa dapat 200 sampai 300 ribu dalam waktu dua minggu. Lumayan ya. Dan di sini kalau gue upgrade terus mesin miningnya, mesin mining gue gue upgrade terus, mungkin gue bisa ngalang ngalahin pendapatan UMR yang ada di Indonesia, mungkin aja ya, gitu siapa yang tahu, gitu. Karena di sini kan dia tergantung dari kecepatan speed miningnya. Jadi di sini pendapatan kita kita yang menentukan ya, berapa banyak yang mau kita dapat tiap bulannya dari si platform ini, gitu. Kalau kita mau dapatnya banyak, hasilnya berarti mesin miningnya harus kita tambah, gitu. Nah jadi kesimpulannya, secara keseluruhan sih untuk platform ini di awal itu emang agak berat ya teman-teman, karena kita nggak memiliki mesin mining dan gak memiliki total power yang bisa stabil ditinggal selama 5 hari berturut-turut karena di sini untuk yang baru pemula yang baru pertama kali join itu harus berjuang dulu dengan cara main game terus-terusan untuk dapetin koin RLT-nya supaya kita bisa beli alat miningnya gitu emang agak berat di awal tapi enak di akhir kenapa gua bilang enak di akhir karena ketika kita udah sering main game dan kemudian RLT kita udah cukup banyak di sini kita tinggal beli mesin miningnya aja yang dimana nanti kalau kita udah punya banyak mesin miningnya kita tinggal tinggalin aja gitu di sini. mau dia nggak connect internet mau dia nggak nyala mau kita nggak login dia tetap jalan selama si baterainya ini masih ada di sini gitu dan kalau misalkan baterainya habis, ya gampang kita tinggal login beberapa detik terus cas habis itu logout, matiin lagi handphonenya atau matiin lagi komputernya habis itu kita logout dan tinggalin deh habis itu dia jalan lagi kemudian nanti kita tinggal balik lagi lima hari kemudian untuk login untuk ngecas lagi dan dia di jalan lagi gitu Dan kemudian kalau hasilnya udah kekumpul Tiap dua minggu sekali atau sebulan sekali Kita tinggal withdraw aja jadi asik banget ya jadi si platform koin ini menurut gue untuk progres jangka panjang ini bagus banget ya oke okay banget nggak kayak cloud mining yang lainnya ya yang dimana kita harus mantengin harus selalu connect ke internet untuk upgrade nya juga susah kita harus bayar kalau ini kita untuk upgrade levelnya itu tergantung dari usaha kita sendiri gitu kalau kita mau upgrade levelnya kita tinggal perbanyak token RLT kita dengan cara main game untuk kemudian kita beli mesin miningnya gitu supaya network atau kecepatan power kita itu makin kenceng jadi ini tuh buat kalian yang mungkin hobinya tuh rebahan gitu ya Atau nggak mau keluar modal sama sekali Platform ini tuh salah satu platform yang paling cocok banget buat kalian untuk sarana penghasil uang yang mungkin bisa kalian manfaatkan dalam jangka waktu panjang ya karena sekalipun di sini kita nggak login ya nggak masuk ke sini selama baterainya masih cukup dan mesin mining kita banyak berjalan dia tetap akan terus menghasilkan cuan buat kita ya terus menggali Bitcoin dan nambang Bitcoin secara otomatis tanpa dia harus connect terus-terusan ke internet jadi ini tuh cocok banget buat kalian para kaum rebahan yang nggak mau ribet-ribet harus ngerjain tugas inilah harus ngerjain tugas itulah dan harus ngeluarin banyak modal lah nah jadi ini tuh cocok banget ya karena di ini kalian nggak perlu ngerjain tugas apapun, nggak perlu modal apapun. Yang perlu kalian lakukan hanyalah tinggal ngumpulin RLT aja dengan bermain game, dan kemudian abis itu kalian tinggal beli mesin miningnya. Kalau udah beli mesin miningnya sebanyak mungkin, abis itu kalian bisa tinggalin deh. Ini dia jalan sendirian, sesimpel itu dan segampang itu. Dan tiap akhir bulan atau tiap beberapa minggu sekali, kalian tinggal panen hasilnya di wallet kalian sini untuk kemudian kalian withdraw. Oke, jadi sekian ya tutorial dari gua pada hari ini tentang cara mining Bitcoin melalui platform Rollercoin tanpa menggunakan modal sama sekali, tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan koneksi internet yang berkepanjangan dan tanpa ribet versi Maijun Tarlando Sinaga. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.